Wakaf etulasi 2022 diterima 1.993 jemaah haji Aceh dan 63 petugas haji Aceh sebesar 1.500 rial atau sekitar 6 juta rupiah. Syabaralun seluruh jama haji asal Aceh berjumlah 1.993 orang sudah menerima pembagian dana wakaf Betul Asyid di Mekah Arab Saudi Ditambah dengan petugas haji asal Aceh sehingga total yang menerima dana wakaf sebanyak 2.056 orang Berulang jamaah atau petugas mendapat dana sebesar 1.500 riau atau 6 juta rupiah. Total dana wakaf yang dibagikan tahun ini sebesar 12,3 miliar rupiah. Dana itu merupakan bagi hasil dari wakaf produktif Habib Bugat, seorang ulama Aceh yang mewakafkan lahan di Mekah. Kini, di lahan tersebut berdiri dua hotel megah, Ramada dan Elav Masyair. Hasilnya pun bisa dimanfaatkan oleh jamaah haji asal Aceh. Dari Makkah, Syedadhalul Muhammad Nasril, Surabaya TV, yuk melaksanakan rukun Islam yang kelima.